Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini akhirnya Yang ditunggu-tunggu muncul juga nih persahabat ya vitamin bahagia malam hari ini Setelah sekian lama warga Konoha menantikan vitamin hari ini akhirnya muncul juga nih persahabat ya Bunda Lesti Ada Om Izhar, ini di postingannya Kak Meri persahabat ya terpantau Sepertinya Bunda Lesti ini lagi belanja Persahabat lagi shopping Namun kita semua dibikin salvak dengan hoodie yang dipakai oleh Bunda Lesti Aduh, Masya Allah banget persahabat Mudah-mudahan sehat terus Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Untuk idola kesayangan kita Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Kak Rosana 24 Lalu Kita simak kalimat caption yang ditulis Lagi shopping ternyata bunda Masya Allah bangga persahabat Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Kikifazar.isl mengatakan Uh, papap -pap katanya itu. Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Nianskar359 di mengatakan Hodi dede kayak nggak asing ya katanya Tuh, itu, itu Hodi bapaknya sifatih itu persahabat yang dipakai oleh Bunda lesti ini cute dan sangat menggemaskan sekali. Alhamdulillah malam hari ini muncul juga vitamin cidukan-cidukan yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabat kita lihat selanjutnya di sini ada postingan dari Wawan Potret. Wow, kali ini Wawan Potret persahabat mengunggah ini foto galerinya nih persahabat ya. ada foto idola kesayangan Leslie dan Rizky Bilar ini full persahabat ya foto-foto cute momen ketika tampil di acara Indosiar. kata Kak Wawan bingung mau up yang mana ada notif foto tahun lalu masya allah banget persahabat kita lihat juga nih tanggapan begitu banyak juga diberikan salah satunya dari akun Riani Green mengatakan Gak usah di upka, udah kelamaan sih Apalagi fotonya masih di tempat ikan Katanya tuh persahabat Kita lihat juga tanggapan dari Susan Lidiwati Mengatakan, jadi kangen lihat-lihat Leslar TV lagi Masya Allah akan sering terbaik Mudah-mudahan idola kesayangan Bisa menyuguhkan kejutan bahagia Dan bisa kembali Memberikan Kebahagiaan untuk kita semuanya Amin Selanjutnya persahabat kita simak di unggahan Kak Ivan Hartanto Tiga jam yang lalu mengunggah potret Bunda Lesti Kejora. Ini saat momen photoshoot persahabat Kita makin bangga dan makin kagum dengan sosok Lesti Masya Allah begitu cantik Luar biasa Bunda Lesti Aura selalu terpancar dari raut wajahnya Kita makin bangga, kita makin kagum dengan idola kesayangan kita Hingga Kak Mary aja berkomentar luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan persahabat Leslar Entertainment akan kembali bangkit dengan semangat yang baru, dengan wajah yang baru untuk memberikan kejutan bahagia buat kita semuanya.